malam para sahabat doa sekalian. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan novena 3 salam Maria. Malam hari ini kita bertepatan pada hari kedua novena 3 salam Maria. Adapun saudara-saudara kita yang mohon didoakan atas nama inisial Gerak Bade memohon kesembuhan sekeluarga dari segala penyakit. Dan yang kedua, atas inisial pancendeso, mohon dilancarkan urusan uang yang dipinjam orang. Yang berikutnya tetap sahabat pancendeso, mohon kesembuhan istri Akulina dari penyakit kanker serviks Dan juga mohon keluarga agar dapat saling memaafkan. Baiklah, sahabat. Doa semua, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai doa novena 3 Salam Maria, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa novena tiga. Salam Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku.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 Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat. Ya Bapa, pada malam hari ini melalui perantaran Bunda Maria, kami mohon kepadamu untuk kesembuhan sekeluarga dari segala penyakit oleh saudara kami Gerak Badi. Dan juga mohon dilancarkan urusan uang yang dipinjam orang, serta kesembuhan istri Akulina dari kanker servik dan keluarga agar dapat saling memaafkan dari sahabat doa kami Pancendeso. Perawan Suci tahta kebijaksanaan berkat sabda Allah kebijaksanaan ilahi telah tinggal di dalam dirimu engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh putramu.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 Ya Bapak pada malam hari ini melalui perantaran Bunda Maria Kami mohon kepadamu untuk kesembuhan sekeluarga dari segala penyakit oleh saudara kami Gerak Bade, Dan juga mohon dilancarkan urusan uang yang dipinjam orang Serta kesembuhan istri Akulina dari kanker serviks dan keluarga agar dapat saling memaafkan dari sahabat doa kami, Panjen Deso, Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati Bunda. yang air-air ini disebut Bunda yang penuh belas kasih. Aku datang kepadamu dan mohon dengan sangat. Sedihlah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapatkan punya itu.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 Aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus dan demi keluhuran namamu bersama Santo Alfonso Maria de rasul kerahimanmu serta guru kebaktian tiga Salah Maria ini, aku berdoa untuk menghormat kerahiman dan kebaikanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita.